Pada kesempatan kali ini, cuy, gua mau share dan membahas info update terbaru yang akan rilis di game Free Fire, mulai dari event inkubator Redrun, event terbaru Pony Kenaik, sampai dengan event bundle eksklusif gratis dan lain-lain. Oke, okay. yang pertama ada info inkubator MP40 Redrun. Menurut info yang gue dapat dari salah satu website resmi Garena Free Fire Menginfokan bahwa inkubator MP40 Alien akan hadir kembali ke game Free Fire Untuk di Free Fire, server luar inkubator MP40 ini rilis pada event inkubator 3 in 1 Dengan paket inkubator MP40, bundle Yin dan Yang, dan inkubator bundle Arctic Fire Preach yang jatuh pada hari ini tepatnya tanggal 14 Desember dan untuk di Free Fire server Indo kemungkinan inkubator ini akan sedikit telat untuk perilisannya dibanding server lainnya yang kedua ada beberapa item atau hadiah terbaru dengan tema Pony kenaik atau Guardian yang pertama ada skin terbaru dari Parasut Calvernosa untuk desain tampilan efeknya mencolok banget ya Terdapat desain logo layaknya wajah skeleton atau tengkorak di bagian depan Yang dimana untuk bagian matanya itu terlihat menyala atau memiliki efek aura-aura berwarna biru gitu cuy Terus ada aksesoris kumis lele di bagian tengah Dan ditambah dengan efek listrik-listrik biru di bagian depan Serta efek aura-aura menyerupai nos di bagian belakang yang kedua ada skin terbaru dari senjata sabit voice carvernosa Untuk desain tampilannya lumayan ciamis nih Terdapat efek kayak aura-aura berwarna biru pada bagian depan dan setengah pegangannya Yang ketiga ada skin terbaru dari Global next night Scouter. Untuk desain tampilannya cukup menarik mata ya cuy Terdapat desain logo kepala skeleton atau tengkorak dengan tambahan desain mahkota dan kedua sayap Yang keempat ada dua skin terbaru dari senjata uzi dan AUG Yang pertama ada skin terbaru dari senjata uzi ponik kenaik Untuk desain tampilannya kece parah cuy Terdapat desain logo burung ponik berwarna biru di bagian sampingnya Terus ditambah dengan animasi kayak aura-aura fire blue gitu di bagian atas Serta efek butiran salju Untuk statistik dari skin Uzi ini adalah Reload speed plus 1, magazine plus 2, dan untuk akurasinya main 1 Yang kedua ada skin terbaru dari senjata AUG Ponic pasangan dari skin Uzi tadi untuk desain tampilannya masih sama kayak skin-skin gratisan pada umumnya, cuman yang beda hanya dari segi tema dan warnanya saja. Dan untuk statistik dari skin AUG ini adalah Red of Fire plus 1, Armor Penetration plus 1, dan untuk magazinnya main 1. Dan kemungkinan kedua skin ini akan rilis bersamaan pada event weapon Royal atau pada event web berhadiah skin senjata yang kelima ada dua set bundle terbaru yang pertama ada set bundle phonic atau guardiao alado untuk karakter cowok untuk desain tampilannya boleh boleh cuy yang dimana set bundle ini terdiri dari skin baju jaket bulu dengan aksesoris animasi sayap hologram terus desain tato berwarna hijau kebiruan di bagian lehernya dengan animasi kilauan cahaya dan desain kalung dengan gantungan berbentuk burung yang terlihat menyala berwarna biru. Terus ada skin celana, skin sepatu hitam, dan skin rambut hitam yang sebagian seperti disemir abu-abu gitu di bagian depannya. Untuk di beberapa server luar set bundle ini rilis pada event Diamond Royal. Dan untuk di server Indo kemungkinan akan hadir pada event yang sama atau pada event gacha terbaru berhadiah set bundle tapi jika set bundle ini tuh rilis pada event spin diamond royal, kemungkinan besar akan memakan waktu agak lama. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa event diamond royal baru saja diperbarui cuy. Mantap. Terus yang kedua ada set bundle ponik atau guardia alado untuk karakter cewek. Overall untuk desainnya 11-12 dengan set bundle versi cowoknya. Yang dimana sini untuk desain gantungan kalungnya berbentuk burung yang membentangkan sayapnya gitu. Terus untuk desain tatonya berada di bagian perut. Dan untuk desain logo burung ponik di bagian belakangnya bisa menyala dan mengeluarkan klon hologram. Selain itu, untuk animasi set bandelnya juga tidak kalah keren cuy. Yang ketiga, ada info perilisan skin Pegasus Skywing dan animasi Breeze Galop. Yang pertama ada skin Pegasus Skywing. Yang dimana untuk desain bentuknya di disini seperti kuda bersayap robotik. Dengan efek listrik-listrik berwarna kuning, terus aura-aura berwarna merah di bagian kedua sayapnya dan animasi kobaran api di bagian sayap dan kedua kaki belakangnya. Selain keren dan unik, gua berani merekomendasikan kalian beli skin ini cuy. Kenapa gua bilang kayak gitu? Karena di sini ada keterangan bahwa skin Pegasus Skywing ini bisa kita kendalikan atau gunakan di pulau tunggu dan bisa terbang dengan pesawat sebelum kita terjun untuk bagaimana full tampilan saat skin skywing ini berada di in-game kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini untuk di pulau tunggu nantinya akan muncul icon tombol skywing seperti ini yang dimana kalau kita tekan gunakan kalian bisa terbang sesuka hati kalian menaiki kuda ini cuy Wah, wow, boleh-boleh ya kan? Terus saat akan landing dari pesawat Kalian tidak berada di dalam pesawat tersebut Melainkan kalian akan terbang di samping dari pesawatnya cuy Keren bukan? Ini kalau satu server pakai skin Skywing ini kayak gimana ya? Pasti rame banget nih yang ngawal pesawatnya nih Eh, bentar-bentar kalau semua pakai skin Skywing ini, terus yang naik pesawatnya siapa dong? Wah kasihan bapak pilotnya ya kan sendiri di pesawat gitu kan? Gak ada penumpangnya. Aduh, gak tau lah nanti kayak gimana ya kan? Nih, in-game nih. Aduh, yang kedua ada animasi base galop. Untuk bagaimana tampilan dari animasi ini sudah pernah gue bahas di video sebelumnya ya, cuy. Ya. Dan berikut adalah trailer plus dengan tampilan animasi breeze galop saat berada di lobby game Untuk di Free Fire server luar skin Skywing dan animasi ini rilis pada event Bill Dan untuk di Free Fire server Indo kemungkinan akan rilis pada event yang sama Atau pada event gacha terbaru berhadiah skin Skywing dan animasi Salah satu contohnya adalah event Mokostor gitu Selain itu ada juga skin lootbox atau death box terbaru Sebagai hadiah perilisan Skywing dan animasi yang barusan gua bahas yaitu skin loot box brown horse. Untuk desain bentuknya di sini terlihat seperti patung kuda kayu dengan aksesoris tameng dan dua tombak yang sedang naik di atas papan roda, terus ditambah dengan efek aura-aura berwarna merah yang muncul dari bawah atau kakinya, dan animasi kobaran api di bagian atas. Untuk di beberapa server, skin ini rilis pada event top up berhadiah 1 diamond dan Blueprint inkubator Bundle geometric Shock Dan untuk di server Indo sendiri kemungkinan akan rilis pada event yang sama kurang dari 200 diamond atau pada hadiah event mission gratisan Yang keempat, ada trailer New Egg resmi hadir di tanggal 17 Desember Yang kelima. Ada skin baju baru Satander. Jaket Satander sendiri adalah hadiah untuk pengguna yang membuat atau menggunakan kartu Visa XX, dikatakan oleh Garena dan Satander. Dikatakan juga bahwa pihak Garena akan memberikan kode melalui email ke pesan lobby game yang dimana kode tersebut berfungsi untuk ditukarkan dengan skin jaket ini. Um, dengan kata lain, tidak semua player Free Fire atau akun bisa mendapatkan skin baju jaket ini, ya. Padahal, skin baju jaket ini lumayan keren, loh, cuy. Untuk saat ini, gue kurang tahu pasti apakah skin ini akan rilis juga di server Indo. Kalau iya, semoga saja rilis pada event gratisan, ya. Karena siapa yang mau menghabiskan diamond cuman demi dapetin skin baju kayak gini gitu kan? Kalau aku sih nggak tahu. Yang keenam, ada trailer perilisan map baru Alpin yaitu rap Alpin Mr. Wagor dan Yeti. Mari kita saksikan performance dari Mister Wagor dan Yeti. tepuk tangannya. higher fighting alpine fighting alpine know yourself till redundize your fire Alpine alpine Mr. Wagga, let's go. Send that Snow Muster back home, leave his team covered in snow. They don't really wanna to go, always when we on the road. They can't keep up with the flow. On top, we on go. Don't flop, get the job. Whole map popping up. They don't want to fight with us, leave 'em covered in the dust. Yes, Snow Muster, Big Bad Anaconda, leave him under. The Snowy Lead Rubber, Big Slugger, Mr. Wagga, he could never touch us. He's a bluffer. His whole team is already aim steady, make a flop spaghetti i'm a Yeti. big boss rock steady really heavy sending shots and they're deadly come and get me a pain we could never test me yeah a pain we could never check me flying high in my chopper he can't even fly in a tree i'll pie this side I'll pie. I'll